Ya Yang botas dulu. good <Yesur> Mereka buat makan <sefak> itu Sini bang Kita kedatangan Pokalis Mana Oh ini Sini dong Gila aja nggak diundang nggak datang-datang aja karena ini tukang salon pusing tuh pada habis ini Yanok. ya no dari subuh belum ada makan sengaja baru lebih malah aja caro komal disebutinnya ini acara apa sih bang bang acara apa sih acara titanan di, di, di Tanan siapa Kiano itu gitu. itu ngekok kurang <laughs> Pak acara apa sih Pak mau hmm. bakar, bakar apa mantan <laughs> Lu baru lihat saya baru kenal oh, ya, Kenalan iya kenalan dong apa? Mbak <laughs> boleh kenalan enggak sih Nggak boleh kenalan punya siapa? punya siapa? <tuk> vokalis kita jarwo ini kang kopi Pokoknya, manajer, oke, okay. capek, ban, main, ban, metis ini coba, ada sate. Beach, isi lagi. bonteng. Bonteng Kang. Eh tapi ada cak ya guys, today are doang. <misterius> kipas, kipas Lama, Lama banget sih ini Lama <laughs> banget Kalo ditongkrongin sama cewek juga Ini Oh ini temung undangan There's not much to do When all I can